memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar baik pastinya persahabat dari idola sayangan kita. Untuk kabar pertama, kita lihat persahabat sebelumnya, Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan video yang sedang video call bareng dengan BBL dan tentu kita dibuat terharu persahabatia ya saat melihat kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Ini terkhusus untuk BBL. Bunda Lesti mengatakan, anakku, Bunda jauh dari kata sempurna, Bunda akan terus belajar supaya bisa jadi orang tua yang baik untuk Abang. Kasih sayang Bunda utuh semua untuk Abang.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 dan semoga bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat tentu ada komentar dari Papa Bilar. Papa Bilar ini tentunya memberikan love hitam dua untuk Bunda Lesti dan BBL. Ini sih luar biasa banget persahabat ya. Mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu bisa mendidik dengan baik persahabat untuk L. Amin. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita mendapatkan vitamin bahagia sebelumnya juga dari Mas Gong Li. Mas Gong Li ini mengunggah sebuah postingan video persahabat Papa Bilar yang sedang bermain biliar Yang nanya persahabat ya, dari kemarin, kemana si Papa B gak pernah nongol-nongol lagi? Nih, dikasih vitamin bahagia oleh Mas Gong Li. lewat IG pribadinya Terlihat Papa Bilar sedang main biliar bareng tim Leslar Entertainment Masya Allah banget ya. Kita doakan juga untuk Papa Bilar, semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Momen ini pun persahabat dari pos kembali oleh akun Leslar Undiscorsi. Ada kalimat caption yang dituliskan, Cie Cie yang kangen Papa B, noh nongol noh dari kemarin pada berisik baik, nggak nongol satu hari aja, ada pada nih, migren katanya tuh. <laughs> Akhirnya kita disuguhkan vitamin juga lewat video yang diunggah Mas Gong Li, ya Semoga tim Leslar Entertainment juga selalu kompak dan selalu solid Dan kita lihat juga persahabat, ada kabar yang sangat membuat kita penasarannya dengan vlog terbaru Leslar Kita lihat aja yang diunggah oleh Kak lensadoni Doni. Ini vitamin bahagia banget untuk warga Konoha Bakal ada kejutan vitamin juga di channel youtube Leslar Entertainment Momen ini pun masih diunggah, Leslar underscore C. Ada kalimat juga yang dituliskan lewat kalimat caption: Ah, "Aku suka, aku suka," kata itu bersolat. ya makin gak sabar banget ya melihat vitamin kejutan yang akan disuguhkan di YouTube. Lancelot entertainment, semoga ada kabar baik dan vitamin bahagia di malam hari ini. tetap stay tune dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya ini domain informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar bangun mencokan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh